Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya oke selamat siang Bapak Oh betul siang hari ini saya silaturahmi langsung dengan Bapak Jaini ya, betul. Ayah kandung sekaligus wali dari Ananda Sartika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah yurombil alamin wa shalatu wa ala asramil amyai wal mursalin Sayyidina wa mawlana wa sahabina wa hamibina Muhammad wa ala alihi wa shabia juma'in Ya akhir ya, selamat Riyadi Ibn Atukini yeah. Angkah Tuka wa jawab juduka mahtubataka sartika bintajaini mauliyata abiha alladhi qad wakalani bimahri mahri alfin wa sab'atun mi'atin taiwani halan saya. saudara Slamet Riyadi bin Bapak Tugini saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dan saya jodohkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Sartika binti Bapak Jaini yang walinya ayah kandungnya Bapak Jaini Pasah wali dan wakil wali kepada saya Dengan mas kawin Uang 5.700 NT dolar Taiwan Dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Sartika binti Bapak Jenny Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Dengan jisahnya telah tiba Is it?